dia ya, ada. Yang menariknya mungkin teman-teman mahasiswa yang dari Jawa siapa yang gak kenal nih tahu bacem ya. Di Sumatera juga ada tahu bacem. Dan kemudian ini ada tempe tempe bacem ya. Nah, kemudian ini apa coba siapa yang tahu? Babat. nah kalau kita campurkan semua di sini. Hmm. Okay. campurkan di makanan kita. Oke, okay. fotonya. Jadi satu, nah kita kacau-kacau dulu nih. sangat enak sangat menghangatkan perut kita sebelum kita melakukan kegiatan ke kebinaan yaitu kegiatan pedungan ke desa wisata bolu cina nah teman-teman kalau pekan baru jangan lupa coba ini deh hmm, enak banget hmm. sedap sedap sedap oh. Jong, kita ke Pekanbaru, kita lihat wisata kuliner dan wisata budaya di Riau. Tonton video ini sampai akhir. di tempat uh, penyeberangan ke desa bulu Cina tersebut nah kita dibatasi dengan uh, sebuah sungai gitu ya nah sebuah sungai yang membatasi desa bulu Cina uh, dengan seberang gitu ya nah untuk kita akses ke desanya itu kita harus menyeberangi Sungai Kampar, gitu ya. nah teman-teman uh, lihat ini Sungai Kamparnya dulu ya Sungai Kampar ini digunakan untuk ya, tempat uh, proses uh, pacu jalur, ya ada tradisi pacu jalur dulu di sungai ini. tapi sekarang uh, tradisi itu sudah uh, punah gitu ya dan kemudian uh, untuk menyeberangi sungai Kampar ini ya uh, tidak ada jembatan kita hanya mengikuti menyeberang dengan kapal ya tadi udah dilihat kapalnya untuk menyeberangi tidak bisa mobil cuman bisa naik sepeda uh, motor begitu ya Nah untuk akses ke sana kita uh, akan ini kita udah berada pada posisi di mana tempat pelabuhannya ya pelabuhan dari Ininya gitu. Nah untuk biaya penyeberangannya itu, untuk warga tempatan itu dikasih uh, biaya satu, uh, seribu ya seribu. Kalau kita sebagai wisatawan itu dikasih biayanya itu yang harus kita keluarkan dua gitu ya. Nah teman-teman lihat bahwa di sungai ini sungainya dalam-dalam gitu ada yang namanya tempat yang disebut dengan uh, penangkaran ikan gitu ya. Kemudian di ada yang namanya uh, satu uh, makanan atau mungkin restoran uh, terapung. Uh, Oke, okay. nah itu dalamnya. Nah, biasanya dari Sungai Sia ini Ya, eh, maaf, Sungai Kampar ini dapat untuk orang memancing, kemudian untuk uh, sanitasi Kehidupan gitu ya, untuk mandi. Kayaknya banyak orang kalau sore-sore mandi di sini gitu ya, atau mungkin uh, juga untuk sebagai sarana transportasi. Gitu ya. Nah, uh, dulunya ya. Desa Bulucina itu orang-orangnya itu menggunakan sungai Kampar ini untuk uh, arena transportasinya. Nah, oleh karena itu ikutin terus video ini, kita akan liput dan mewawancarai Tokoh adat dari uh, Desa Bulucina ini. Kenapa disebut desanya Bulucina? Nih, seperti adik ini dia akan menyeberangi uh, ke Bulucina dengan membawa uh, sepeda motor. Oke, okay, gitu ya. Nah, oke okay, kita ikutin kegiatan kita sampai akhir, ya. Semoga uh, bermanfaat dan memberi tahu. Nah ini, uh, ininya jaraknya uh, kapalnya ya, kapalnya itu ya mungkin lima uh, menitan lah ya, lima menitan gitu ya. Untuk menyeberangi jaraknya cuma uh, berapa? Uh, sebentar gitu ya. Antarjemput orang dari satu seberang. Menyeberangi sungai Kampar ini, nah, kita akan ikut ya. Ikutin terus perjalanan kita, e, ngikutin kapal ini, yuk! Bukannya ini kalau kita makan Pesan kepada pemerintah, maupun baik pemerintah pusat, provinsi, maupun pemerintah, pemerintah kabupaten. Marilah kita kelola TWA ini, Taman Wisata Alam ini secara serius, sehingga bisa bernilai ekonomis. Dan juga satu-satunya yang kita banggakan hutan yang ada di dekat Pekanbaru, hutan Desa Bulu Cina ini satu-satunya yang dekat jangkauannya dari pusat kota. Nah, ini menurut ilmu penelitian hutan kita ini satu-satu oksigen yang kita hirup dari kota Pekanbaru dari desa Bulucina ini. Maka dari itu marilah secara serius kita mengelola hutan ini uh, supaya ada nilai ekonomi bagi masyarakat adat yang ada di desa Bulucina. Uh, terima kasih kepada mahasiswa-mahasiswa uh, program. Uh, pertukaran mahasiswa dalam kegiatan mata kuliah modul Nusantara uh, pada kegiatan ini, kita sudah melakukan kegiatan kebinekaan yang ke-9, yaitu kunjungan ke Desa Ulu Cina. Dan apa yang kita pelajari pada uh, kegiatan ini, oke, okay, kita bisa melihat uh, bagaimana kearifan lokal dari Provinsi Riau bukan menjaga nilai adat, uh, kemudian, uh, kemudian dari segi daya dan kelasarian tetapi e, tetap menjaga keseimbangan dengan alam, gitu ya. Kita hidup sebagai manusia di bumi ini, oke, okay. keseimbangan dengan alam perlu kita e, perlakukan juga, sehingga hidup itu bisa nyaman, harmoni, damai, gitu ya. Maka mari kita tetap jaga alam kita agar anak cucu kita tetap bisa menikmati apa yang kita nikmati. Stay terus di kegiatan kita ini dan sampai jumpa pada kegiatan kebenekaan dan refleksi serta inspirasi. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan menginspirasi kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.